Ya, yeah. selamat. Hahaha. <laughs> <laughs> 2 si. C, BOMBOM Bomb. C. Ini <coughs> para bomberman dan bomber ini belum tahu nih. Siapa sih sosok yang di sini sekarang duduk di sebelahnya, gue ya kan Kenalin dirilah. Biar mereka tuh <coughs> oh, oh ini tuh orang yang selama ini di belakang selama ini dan dan ini dan ini gitu ya. Kan? Kenalinlah siapa. Sesuai KTP. WA sesuai Kemenag juga pas. Nama? Nama. Aci aja. Aci aja. Ya? Kalau di FB Acik basnya mana? Oh basnya mana? Ya, oh. bosan main bas, sempat bosan <laughs> jadi <laughs> Basnya mana ya? Cik, berarti orang-orang tahu Acik ini Nama ini siapa nih? Putu Adik Kawica, bisnis Ustadz Putu Adik Kawica, putu adik kawica. Ya. Tapi dikecilkan jadi Acik Dulu dipanggil Kuaci jadi oh. Cici, cici, Cik. cici, cici, cici, cici, orang cik, cik. Malaysia, orang Pak orang Malaysia, <laughs> asal asli Bali Malaysia, ya? Bali, tapi ibu Toraja Malaysia, orang oh, Malaysia, Ibu Toraja orang Malaysia, orang campuran, ya. mix, mix, mix. Jadi Toraja Bali, Baja, Baja. Bali, Toraja. Ah, Bali, Toraja. <laughs> Lairi, Malaysia, orang Toraja orang Malaysia, orang Malaysia, orang Setahun pindah ke Bali, gitu. lahir aja, lahir aja, nggak pernah gede. Nah. Cik kegiatan orang kan, woi, oke, okay. makasih. Ya, ini selalu aja sosok ini hadir di tengah-tengah perbincangan. Makasih. Nggak kelihatan? Nggak ya, ya? kelihatan? Yang mana yang manis ya? Ah, nah, gitu. ini udah manis kan? Manis? Kok. Oh kita nggak lihat dia udah manis ya, banget makanya nggak pakai gula makanya aku gak pakai gula sekarang lagi payah bukan <laughs> <laughs> <Nggak> lo oke <laughs> oke okay. okay, kita lanjut ya jadi kenapa Aci mendeklarasikan diri menjadi seorang seniman terutama di seni musik enggak sih mendeklarasikan diri kan Apakah cemplung, terjebak atau... Cemplung kayaknya Tidak ada pilihan lain cemplung memang Cemplung itu? itu dari tahun 86, itu tuas Wih, itu 86 ya, 86, ya. 86. Uih, Itu awal-awal setahunya saya beliau ini Kalau pernah tahu ya Bambur Mandan Bambur Wati, uh, Generasi sekarang Dulu tuh di Kute ada terkenal namanya sebuah bar Rege Bar yaitu... Uh, Bruna Pasir Putih apa Bruna? Bruna, Bruna, Bruna reggae Bar nah sosok beliau ini aku dulu kecil-cepek, -kecil, main ini wah langsung ini, eh sampai sosoknya seling aja ke sana loh, seling <tell> sampai ke sana, kakak bimbing semua, mabok di sana mereka main sembilan satu sembilan tiga, mereka belum beri, sembilan satu sembilan tiga, ya itu belum ada keluar lagu, ada bangsa Ayan. di kursi, itu belum keluar, setelah mereka melihat Sosoknya Legend Benny Mimane, mereka ceritain lagu itu, keluar tuh lagu itu Ini beneran terjadi tuh eh, Ini tapi, sejarah Tapi sih. sudah ada iman. Oh tuh aku ingat dia datang sama Imanes sama Opi Iya Imanes sama Opi itu hmm. yang almarhum Imanes Nah itu Legend Itu sosok yang saya Legend-Legend Wah pokoknya Heeh. selalu menjadi merinding. Di surga sana Imanes sempat sempat komunikasi sama komunikasi gimana mbak ya. saya sama bim-bim aja sama bim-bim ya Tapi, bim kan udah lupa udah tua-tua semua enggak pasti ingat, gak mungkin enggak mas tua, bim, ben. acil lah mas bim <laughs> Sampai, ya itu tuh zaman Bruna ya, ya Bruna berubah lagi menjadi pasir pindah putih pindah ke pasir putih pindah ke pasir putih akhirnya hilang dah semua itu kan hilang pindahlah ke C. tahun berapa tuh kira-kira C. Sembilan enam sembilan tujuh Sembilan enam sembilan tujuh belum kalian <laughs> Belum Belum <laughs> kan saudara Sembilan enam tujuh Sembilan enam sembilan kalian Belum lagi kan Nggak saudara Sembilan enam tujuh Sembilan enam sembilang tujuh Sembilan enam sembilang tujuh Sembilan enam sekarang tujuh Sembilan enam sembilang tujuh Sembilan enam sembilang tujuh Sembilan enam sembilang tujuh Sarden dan apalagi, ui banyak banget. The Body, The Body, The body. freddy, freddy. ui <laughs> semua, semua pokoknya beliau salah satu beton. Kalau di di di kalau di reggae musik reggae itu bass kalau bukan beton itu enggak jadi musik reggae. Kok ya. bisa sampai ngedalemin gitu gimana? Mabok dulu. serius serius nih? <laughs> eh gimana huh? itu? Maboknya mabok yang alkohol, alkohol, alkohol organik. Hmm, organik itu boleh jujur nih? nggak apa-apa, zaman itu. zaman ya? itu. yang organik kan masih bebas zaman itu. Uh, aku nggak pernah beli jujur aja, uh. gak pernah itu ya ada teman ikut-ikut, jadi aku bukan pemakai. Ya. Iya. cuman cuman ikut karena duduk dilewatin kan, iya. nggak enak kan? Nggak enak. Nggak enak. <laughs> <laughs> iya, oke oke oke, zaman itu. zaman itu. jauh, ya. enak. memang aku gak, gak pernah pakai, cuman kalau ada pas nongkrong gitu zaman itu, apalagi di Bruna kan di sebelah panggung sudah dua iya, iya. zaman itu bebas masih seperti itu, kita kan jangan eh dikutuk tuh, sok, sok, sok, segala macem di warung Padang Cik, digantung-gantung tuh, tadi tiga berapa sepuluh ribu aku ingat, apa nih itu? Oh, berapa nih sepuluh ribu? Beli, iya, kan? kenapa? Oh, apalagi mau nongkrongin, ya kan? ayo, ah, kayaknya zaman itu, udah, bangun sembilan puluh, Masa jayanya ya, kembang Masa Markus Kredi Berkembang terus Ci tidak ada berpikiran untuk Bukan kalau Berkarya sudah banyak banget karya Yang setahunya aku, aku dengar Tapi orang hmm. tidak terlalu banyak mendengar nama Sosok Aci padahal dia tuh beton loh Ci Kenapa? Uh. Apa memang tidak mau menjadi Orang depan atau menjadi Selalu di Belakang terus, gimana, gimana Itu kayaknya memang Apa namanya Karma Ada juga sih kalau karma oh, gini ya karyanya segitu banyak karya loh Sayangnya aku bukan pencipta gitu oh. Makanya aku gak ma bisa Kalau pencipta memang Oh iya percaya sama Tuhan ya kan Iya kayak Joni Agung dulu kan kita hmm. dapat bikin Rapaya Iya Sudah legend aku Rapaya sama Joni Pemain di Saint Island di Hard Rock Hotel Dia bikin lagu udah tapi, Tapi waktu, gak masuk waktu itu, aku ndak masuk lagunya dia. Yang sekarang udah simpel-simpel. Hmm. Sem hmm. Kok aku ruwet dulu, kok sama Kobar, kok simpel sekali nyanyinya. Hmm. Kan ndak aku yeah. garap itu, ndak dua lagu untuk dipanggung aja, yeah. untuk teman-teman aja. Lagu-lagu lagu, lagu, lagu Joni dong, lagunya dia nyanyi dah. Kita beberapa lagu kita Karena sudah. Tapi kan sekarang Johnny, aku kita tahu di Bali ini. Tahu-tahu, pom, jauh luar biasa eh, sekarang. Dong. BOM dia kan Sah, Salah satu BOM itu benar loh oh, iya Luar biasa nih Cik, ga salah paham sih Oh Ini iya. baru Ini, iya. aduh Ini kopi yang bijinya bukan biji-bijian nih Hahaha <laughs> biji <kepilihan>. Ngomong biji <laughs> <laughs> Kopi spesial nih Bijinya dua <laughs> Itu gue eh, kopi ini mantap. Semoga terang kopi, di mana-mana yang merasa saudara kopi cepat-cepat datang -cepat ke bom, jadi kita langsung iklan untuk kopi-kopi kalian. Pak. nah, bukannya mikir, definisi kata bom, bukan apa apa Biarkan orang menikmati. Boy! Biar, biar, kan iya, orang boleh iya, nikmati iya, kan, iya, kan? Iya, Oke, iya. bebas, bebas, enak, bebas apa, iya. tapi jadi, harus dinikmati berarti kalian-kalian so. kalian, bomberman dan bomberwati itu harus menjadi seorang penikmat ya dong <laughs> <laughs> jangan cuma dinikmati tapi menjadi penikmat ya <tuh> kan? mantap, mantap eh tipi sekali lagi nih, thank you banget ya udah bersama terima kasih kita sama-sama aku masuk tv <laughs> kita, gak, gak, gak, TV kita. Oh, <laughs> zamannya <beda lah, laughs> ya, ada di layar TV wih, tapi kan bukan, itu bukan, lah, masuk zaman TV. Kan, masuk TV no <laughs> <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Maksud, <apa> namanya masuk YouTube. Channel. Di -like, di share dan komen ya, jangan lupa ya, tolong dong biar, biar... <laughs> ya. <Okay. laughs> Perjalanan perjalanan sekian, sekian lama lucu dari tahun 90 Sekian, sekarang sudah 2001 ya ini ya, 2001 nih. Pasti ada cerita yang membuat, atau waktu menggarap sebuah karya Cerita-cerita yang unik dalam menggarap sebuah karya sesuatu lah, apa Seseorang nih, ih ternyata begini ya eh? Nggak, kalau cerita lucu nggak ada, cuman aku heran teman-teman itu Katanya aku main itu hitam gitu tidur nah, benar apa enggak itu nggak tau ya nggak tahu juga mungkin ya. Ya, karena, karena ngefilm itu, nge dia <laughs> itu dia. ya makanya susah cerita karena sekian tahun itu selama di Bruna itu tiga tahun sampai dia apa aja itu mabuk terus aku mabuk ya ah, cerita lucu apa enggak, enggak tahu yang jelas sempat sekali kan aku sengaja pulang kampung hmm. ada orang meninggal kan saya pulang sendiri naik motor dari di Denpasar pagi hmm. Karena jam sembilan jam sepuluh mulai ngabenya, karena udah minum kan di sini saya berdikol sehingga di danau sebentar minum langsung kuburan kan, hmm. maksudnya ke rumah sebentar aja ganti baju, langsung kuburan, saya di kuburan lagi ngobrol, zaman dulu kalau aku pulang kampung tuh udah tercium, yeah. wah ini acik datang nih ngarak dah, aku bawa jaman siler lah, yeah, yeah. <laughs> oh dah minum, habis itu nganyet sorenya. Pantai lagi? Lagi lanjut. Ah, minum lagi kan? Ah. tak terasa jam 10 eh, jam 8. Aku ku jam 11 di Apache. Ah. istri kunul pun. Jam delapan nih? jam 8 ya kan balik dari Singaraja ah. jam 11 dah jreng. Ya. Jam, jam 8 masih kan di pantai masih nih masih ngobrol orang udah pulang, orang upacara yang lanjut ah. udah pulang, aku ya. masih minum memang pasukan pasukan. Ah. Ih, aku orang dajine. Balik lah dalam 8 loh, jadi kan jalan motornya terserah cepat enggak di Candi Kuning lupa aku lagi, nah, nah gini kan, lagi ingat yeah. lagi enggak kan? Jam setengah 11 baru sampai di dimana, tak telepon lagi baru zaman HP itu kan? Ya, yeah, masih HP ke apa, gitu, gini, gini, lah oh. gini, tahun gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, jadi itu dia aku punya anak masih anak anak umur dua tahun non sebelah kan itu dua tahun mau bayi hmm. apa cobaan basku jadi Gong Joni udah di panggung <laughs> jam sebelas aku belum datang tapi basa udah datang mas itu sambil ngomel sih <laughs> <Acik> gini misalnya dia diop ya dah lagu apa menokray no apa biar jalan aja kan tapi aku dibilang aku udah otw. Pas di pas dikasih aku datang nih pas itu lagu redemption song apa apa tuh. Jadi ya karena mabuk tuh ya jangan mau mabuk lah Maksudnya tak waktu lah kalau mabuk. Jadi dari Singaraja. Tapi itu digas kencang tuh ya. Ya dong. Aspal ya. Ya itu udah Perjalanan Singaraja dan Pas. Dua jam lah nggak Dua jam. Uuh. Malam dan ini udah lagi ingat Lalu lagi enggak nah. Tapi itu selamat sih ya, Cik, enggak masalah terjadi ya, Sampai masalah. sekarang lah Jadi ya sekurang, nah. lah. Dan ya saya sudah berhenti minum alkohol <laughs> 10 tahun <sukur>. kecuali kopi sekarang nih dah Serius nih? Serius? Enggak, alkohol enggak apa enggak? enggak? Apa mau begini nanti ujung ujungnya ini enggak? Enggak? <laughs> Ada balian yang bilang gitu <laughs> Saking makan biasanya biasanya orang saking makannya akan ujung-ujungnya dimintanya ke sana. Iy, kalau dimangkunya deh di gitu nuku ya diarin terserah aja dah. Ya apapun itu kan tugas oh. yang diberikan sama beliau kan kita oh. harus. Bagi seniman juga itu sebuah tugas. Kita tugas loh menyenangkan hati orang susah. Susah ah. menyenangkan hati orang itu itu perlu skill tertentu itu bisa sampai di titik orang tuh lihat itu senang orang kita tuh euforia jadi. Gak kepikiran, isu eh, susah sih. Jadi kasihlah sedikit motivasi untuk para bomberman dan bomberwati di sana lah. dan membubarkan semuanya. Iya, serius. Iya ya, motivasi lah. Motivasi Bukan. yang menjadi mereka mau. bisa. Oh, sosok. Oh, ternyata beliau. Oke deh, kita tidak, gini lah. Kalau motivasi sih enggak karena kan banyak. Yang biasanya cara gini kan orang sukses jadi ya. dari perjalanan eh, nah, sukses. Kita nih orang yang sukses loh. Kalau nggak sukses nggak mungkin duduk di sini. Aku Ngerasa sukses dalam bidang tertentu Gak semua bidang tertentu itu gak sukses Kita tertentu kita sukses Dekat jatuhnya gimana kabar? Hahaha <laughs> Biji kate Oh iya Jangan lalu banyak Ya ya yeah. Serius Jadi kalau motivasi aku gak bisa ya Cuman Aku ngobrol sama teman yang Sekali-sekali juga sama Joni Agung juga Konsisten, konsisten, ya, dalam kan, berkarya. Dalam apapun, dalam apapun, serius kan? Hmm. Serius, konsisten. Itu yang ada lagi banyak, tapi serius dan konsisten itu aja. Untuk jadi, bisa, sesuatu. apapun itu ya. Mau itu sukses, hmm. apapun akhirnya itu kan laki terakhirnya. Kebetulan kan. kebetulan, jadi, ya, okay. jadi, konsisten, terserah konsisten. Apa mau latihan yang benar, terserah. Pengundi ambil apa, harus konsisten, konsisten di... Hmm. Tadi kedua aku lupa, <laughs> <Kali. tid> Tadah, apa? konsisten dan apa dia? <tid> <tid> <Le>. Apa Iya <itu? tid> <tid> pokoknya itu? Dia ha? <tid> lupa, dia konsisten. Yang kedua konsisten, sebelumnya aku lupa, aku lupa. tiba-tiba datang dan hilang <tid> lagi. <tid> <tid> Wih, kayak macam lagu tuh Kau datang nah, dan pergi. Saya eh, Serius yang laki itu kan banyak juga yang konsisten, jago, tapi tidak jadi apa dalam arti ukuran industri loh kan, hmm. kan banyak yang itu lakinya gak ada mungkin Cik, kalau dari dulu sampai sekarang karya pernah gak terpikirkan sampai sejauh itu karya-karya itu bisa masuk ke orang, diterima, dan ada gak kebayang gitu Belum Enggak, enggak, enggak Hanya ngalir gitu aja atau gimana? Nah itu udah salah satu mungkin Gak ada Gak ada ambisi itu salah, bukan salah sih Gak salah? Ya cuman waktu zaman itu zaman legend ya Bongke sering sama silo datang yeah. ke rumah Sanur itu. Mana karyamu banyak digituin Puh, Aku kan nggak Karena aku banyak minum, menyebabu Jadi yang normal <laughs> dia aja silo ya Ditanya terus kita gak Tapi kan sempat keluarkan uh, album itu legend Lagu nah, Bali tuh Iya yeah, Sesudah uh, tua uh, Gak apa pun kan untuk melarang, ya, walaupun itu sebuah ya. itu kan sebuah karya, mau itu, Enggak gini loh, kalau bagi saya itu musik itu bukan karena bahasa, ya. sedangkan kita itu ngelakuin Spanyol, kita ngerti bahasa ya, lu. nggak ngerti, nah, ya? Ya, sih. yang ya, di, ya. yang ditangkap oleh orang adalah notasi dan bahasa tubuh ini kan, waktu hmm. kita memainkan notasi-notasi itu itu kalau menurutku ya pribadi, jadi kalau tuh, masalah tuh. bahasa sih enggak masalah, tuh. apapun bahasa di kempot, ya, amarum, ambiar. Iya Bahasanya apa? Nggak ngerti gitu Tapi Asik aja Iya kan? Jadi Bagi aku itu bukan Kalau uh, kalau alasan bahasa itu enggak lah Enggak ada alasan nah, yang penting musiknya memang asik kece dan Bisa diterima Masyarakat Ya Mungkin lah Seumur ini hmm. Aku menyanyi nanti Lagu Bali Lagu Bali ya, Enggak berat lagu Indonesia nggak nggak oh, bisa nggak bah bahasa Indonesia-nya nggak melancar tuh ini lancar bahasa Indonesia <laughs> ya lagu Bali bener mau jadi produser boleh aku ah. mau lagi buka serius nggak serius, jadi? serius? Ya. aku sama gitu aku lagi kerja sama juga sama st st movie Eric ya. tapi st movie itu bikin namanya SD musik oh itu lagi divisi musik ya memang bener sekarang udah buat ya jadi untuk di mainstream musik kebetulan aku sama eric dipercayakan menjadi grunser di sana. Nah, aku satu lagu, lagu iya. temanku tapi aku yang nyanyiin iya gak masalah ayo masukin aja dia, kapan aja pokoknya kita gas kan? serius ya serius serius ini aku mau ngasih tau nih ci hari ini aku agak sedikit berbeda nih iya kan terima kasih aku nih ama apa namanya ini tasu desain Woi tasu desain dong penggir tasu apa tasu desain ini desain ini kamen bali udang segala tapi seharusnya aku pakai itu huh? sekarang hari kemis Nantilah, kan lah kasus desain Aci masukin oh, ya, saya, saya kan suka menggepagan menggepagan ah, ngete iya. apa ya nih tapi asik bahannya enak <laughs> dan segala macam asik kasih kasih kasih <laughs> nama saya lagi nih aku masukin ini salah satu punya sahabat juga nih ini gelasnya tapi gelasnya aku tutupin gelasnya ada merek yang ini namanya kamu katanya ngambil doang, aku ya demi demi, demi bom demi, demi bom <laughs> Minum, ya, ini, ya, ini dari Holy Water, Oh.. Holy Water, <laughs> ini rasa apa nih? Rasa apa nih? Mojito, Mojito, Mojito, Wih, Holy Water yang diadopsi sama orang Jepang, namanya Holy Mojito. Hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, eh, eh. Saksi, ya. <coughs> setelah aku dulu ya, aku dulu ya, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, nih denger, denger, denger, harapan atau denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, denger, Ayo dong, beri sesuatu lah Kira-kira apa lagi? Apa? ya? <laughs> Enjoy aja hidupnya Kita nanti hidup Enjoy, menjadi menikmati apa Dinikmati apa yang kamu sukai Apa yang kamu Konsisten itu aja.